kami-kami yang, yang lagi streaming ini guys terima, terima kasih banyak bahkan kalau kita berbicara tentang tim Indonesia poin suka ngambil posisi itu terus berkata tapi kita bakal melihat Bisa, jangan ngecil, kaya bila kaya. Kaya bila Bisa, ya ponsai, karena pemain dari pemain tidak tidak, tidak, tidak. oke okay, tapi masih belum adanya tidak, tidak. damage tidak. yang signifikan untuk ampun itu persatu pengayar yang sudah terlihat kali ini Kai itu kakinya lihat kali juga sudah mulai mendengar adanya beberapa vehicle yang Darah ya. oleh musuhnya di seberang sana, dia wah, ini raja sukanya sama laba-laba ya. <laughs> gitu ya, kalau kita ngomongin energi yang sangat kuat dengan sebutan raja lah. Ya. Jadi, Karena... ya mau gimana? Ya, Karena dari slogannya mereka juga kan ya, Viva RRQ. Terus dari fansnya juga, Ern, mual-mual, nggak bisa segala macamnya. Jadi memang kerajaan dari RRQ kali ini yang sepertinya akan diserbu oleh laba-laba dari Vietnam yang dimana mana dari RRQ sudah berhasil mendapatkan poin ke arah tim De yang Kayak usah tegang lho, gitu lho at Sky at dan Sky. 16 9 jangan dipercaya guys, jangan dipercaya guys. compound sementara tadi jangan di Jangan dipercaya guys replace tempat yang sudah ditinggalkan oleh RRQ. Betul sekali, masih aman sentosa juga. Jangan kepancing provok. Yang kita lihat Pamindopret guys. Ah, jelas guys, Pam guys. Jangan terprovoke guys. Dan arah ketiga kita sudah mulai menspot keberadaan dari dari para pemain tim saya. Secret oh, yang dimana kayaknya mereka jawa, udah ke, jawa, udah kekikis jawa, ke oleh sakitnya, jawa, sakitnya Blue Zone ya, tapi mereka udah ada guys, di bagian zona yang kedua mereka am am masuk guys. dari arah utara Ampe mereka bakal tantang ramai arah musuh ya mungkin sininya sepi tapi ketika mereka ingin masuk ke bagian tengah harusnya agak ramai karena ada cukup banyak tim yang berpikir untuk bermain dari arah utara at least tadi perjalanan mereka mulus iya iya kayak kalau misalnya gue jadi tim Secret ya kita kayak put ourself into their shoes, gitu ya. misalnya ya. Gua jadi secret tuh kayak... Udah pasti mainnya bakal super hati-hati banget. Iya hati-hati banget. Terus pas gua lewatin Aduh. itu beberapa daerah, beberapa kompon. Aduh selamat. Tegak gua juga. Aduh masih selamat gitu <laughs> kan udah pasti bakal meningkatkan tingkat kewaspadaannya gitu loh supaya enggak lengah dan enggak kepotong sama tim lain seperti yang dilakukan sama Event dari Vampire sendiri itu melihat ada mobil di bagian depan enggak langsung gaspol nah, ke bagian dalam kagak di iya. luar blue zone ya, tapi <laughs> nyaman ya hidupnya tersebut apakah amat Aduh. Amat tidak mungkin dia bakal ngekor Ngekorin tim Onyx, mana Onyx nanti bakal sandwich oleh Vampire dari belakang. Mystery. Ketika Onyx lagi fokus ke arah terakhir, ini, nah, pasif juga ya. Mungkin, Mungkin. Ah, Mungkin. karena semua kita masih kita punya, jam. Jam. Tetapi, tim yang punya chance nanti. Tetapi, nampaknya akan ada hmm. sebuah engagement perang yang dibangun oleh Eagle kah? Karena sudah terlihat dengan sangat jelas adanya beberapa vehicle yang dikendarai dari ya, tadi. Muter-muter-muter dari pemain-pemain tim BN United. Betul. Oke okay, guys, Indonesia-nya guys, let's go. Perbukitan belakang di mana depan mereka ada Eagle Esports tentunya dan Vampire. Yang rotasinya tadi agak sedikit bentrok dengan tim mana tadi? Tim Onyx. Kali ini mereka bakal bentrok dengan sebuah tim ada di sebelah kiri mereka. Mereka bakal <tuk> mengamankan <tuk> tiang sutetnya terlebih dahulu. Ada Onyx lagi-lagi bertemu dengan Onyx. Wow. Yang tadinya ngekorin Onyx malah Onyx <tuk> yang ngekorin <tuk> karena Vampire. Ini Onyx ngesplit loh. Ini di ngekorin darat, yang di yang ngekorin wow. lagi dan lain-lain lah ya. Dan terus berlanjut oh. karena mereka juga Jum akan Jum melanjutkan Jum peperangan. <laughs> nampaknya Silence memberikan tembakan-tembakan peringatan untuk bisa mengusir para pemain dari tim Infinity yang Jum sudah bisa. mulai terspot keberadaannya. Nuzi pun juga kali ini bahkan touchdown sedikit di arah Yuk, lower ground sana. Yes, ini BN ya, tadi berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner di game bah, yang lu, ketiga. Yang dikira dengan 14 elimination kali ini mereka ingin berusaha untuk. Bisa yuk, bisa mengulang yuk, apa yuk. yang pernah mereka lakukan di game ketiga tadi dan sekali lagi ingatkan ini benar-benar hadiah yang sangat oh, mengejutkan karena sudah mencapai milestone yang ditentukan tapi di lain hal oh, itu ada faceclaim yang sudah mulai clash dengan tim RRQ satu lawan tiga kalau kita lihat dari posisi guys guys arsenal kita menjelaskan oh, bagaimana caranya oh, meridim airdrop masih ada Selamat pagi ayah. juga face yang benar-benar benar. <laughs> seru sekali <laughs> kali bong bong ini. Granat demi Granat pun juga. <tun> juga sudah mulai dilontarkan antara mereka berdua. Seru sekali. Bahkan dari sirkelnya cukup banyak tim yang sudah mengamankan bagian seperempat dan tengah sirkel itu ada tim yang ada di tengah-tengah sirkel banget adalah Four yang saat ini mereka mendapatkan sebuah komponen cukup nikmat tentunya sementara di arah gorong-gorong sebelah kanan ada MS Konburi yang sudah up, dan tidak ada tim lain yang ada di sekitar mereka. Secret bahkan bermain dengan cukup aman. Bermain di bagian pinggir dari zona yang ada di arah utara Oke, okay, karena aset kita muncul lagi oh, Kita mungkin akan, akan jelaskan jok, ya Bagaimana caranya ngeridim itemnya yang Lalu sudah dua, bisa disayang, kalian ber berjuang ya, berjuang ambil akhirnya. sekarang Bagaimana itu? Mungkin kita bisa intip-intip caranya Betul, caranya gampang oh, banget Tapi sebelum ngasih caranya Seperti okay. apa yang terjadi antara The Savier <laughs> dan juga Infinity Kali ini The Savier langsung memutarkan kendaraannya yang belakang Tapi ternyata tembakan dari mela begitu nah, menyakitkan Beberapa hikmatnya masuk yuk. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah Menarik, di Uber diundang, tapi tidak secara totalitas karena berhenti di tengah perjalanan push mereka. Oke, dan kita akan menunggu aksi seperti apakah yang ya. akan dipertontonkan ke hadapan kita semuanya dari tim-tim ini. Dan mereka masih aman, sentosa saja, untuk saat ini. Begitupun oh, juga secret. dengan tes yang nampaknya nah, harus berpapasan dengan MS John Buri. <laughs> ini gak gak apa nih, tabel tabrakan bagus untuk langsung ini. langsung Skobrantem. Ya, tapi kayaknya dari MS Konburi, mereka oh, mendengar dekat semuanya baik di mana lio, lio. ada bunyi vehicle di belakang mereka. Langsung merespon oh, iya. dengan melemparkan beberapa nerdsnya, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari tim Secret Mase. berpindah. Karena yang lain, Soviet tidak, tidak mengambil resiko di awal-awal. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang objektif, tempo yang lambat. Mereka gak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan fight. Tapi mereka hanya bersabar, menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Oh, Ini ada apa? sigura nampak nice nice akan masuk ke dalam satu tempat aduh benar-benar allah Wah, wow, anjim orang satu orang, co. Betul cowok. sekali, bahkan Onyx Loh, dari gitu tadi melewatkan jendelanya. Gila. Gendelanya sih begitu bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Untuk di game yang terakhir, ini bakal kew sepertinya karena dari MS Konburi. Masa, masalah, masalah, masalah, masalah jendelanya. Eh, diselamatkan aja, co. Terjadi karena tiga pemain dari MS Konburi masih berada di bagian belakang. Untuk menjaga tim secret yang datang dari belakang mereka. Wah, ini tim secret sih deg-deg banget sih. Deg-degan banget untuk mereka semuanya, begitu kunjung gak mungkin dari tim BTR yang langsung aja <tuk> membangun jalur rotasi mereka harus berpapasan tadi dengan tim Ivos yang tidak ini ya tidak melakukan following up dari For engagement Apple tersebut X karena MSG. udah keburu jauh posisi Tuh. dari Tengah tim BTR yes, dan aduh. BTR kayaknya rotasi A mereka akan sedikit terganggu karena woi woi aji woi woi woi aji langsung ke enco abis nolak solepin dua lagi Cok yang satunya juga sudah berdarah dan sudah oleh dua player yang all right, all right, all right. Sementara itu dari tim Ivos ada kedua punggawa mereka yang akan menghadapi Capon dari tim Bn United kali di, di, di, di, di, di, di dari, ini satu nahi, nahi, versus 2 di, di sana. oleh bisa menjadi selanjutnya yang sudah ternyata nyawanya di tangan nah oh, iya, ya, so ya. dua pemain mereka ingin komit tempat <cuk> yang dimiliki <cuk> <oleh BN cuk> kali ini akan <cuk> ada <terhadap Nice. cuk> oh, <cuk> hey, nah, <cuk> Ratain! <cuk> ratain! <cuk> ratain! <cuk> ratain gini ayo yo, gini bisa yuk. <cuk> nice! Oh, dari oh, nah, kan jual. Nice, nice satu lagi. So, sekali, satu lagi. So, satu lagi. Satu lagi. Satu ya, lagi. Satu lagi. Satu lagi. Sampai, Sampai, lagi. Sampai, Sampai. Kita lihat hanya menisahkan QB oh, oh iya, seorang yeah, sepeda diri sepeda dan dalam satu rumah Harus benar-benar, betul -benar, ekstra keras Tupu... tumpu... Tumpu... Sementara itu dari tumpu... sisi mini campnya yang bisa kita lihat Ada peperangan tumpu... Tumpu... juga antara RRQ dan tumpu... tumpu... tumpu... tumpu... tumpu... juga FaceClan Aduh RRQ tempat EVOS ya seperti Sepertinya pertahanan dari RRQ tapi ada bantuan dari EVOS Karena tidak disadari ada bantuan dari belakang EVOS Menurutkan kembali dari FHIR yang berjuga arah tim FaceClan dan RR Aduh RRQ kelima Ada bantuan ternyata dong Ini GWP RRQ ya ada triuh kita ada sandwich yeah, position yeah, gitu ya, kita ya, juga bisa, yuk. bisa melihat beberapa di hidup, daerah co. yang lainnya, yaitu ada dari satu yang sudah dinaungi bisa, bisa, bisa, oleh ya. tim Genesis oh. Dogleges. Oh. Wah, didi petemu cok Dari satu lagi satu kali ini satu lagi ayo sekarang ini sengaja dicari hello hello hello semua sebelah sebelah Evo Evos, evos coy dengan evos coy itu fokus Evos first coy melepas untuk di game yang terakhir banget digfan oh, dipulangkan secara lobi memberikan nafas untuk evos mengejar ketertinggalan poin mereka, mereka tentunya gila sekali di mana kalau misalnya kalian lihat evos hanya meninggalkan dua player saja untuk sejauh ini tim secret sebagai tegang banget coy duduk ini yang buat main kita kali ini harus menghadapi gempuran dari msc lagi-lagi mereka kayak lagi nice. pisah loh nice. betul lagi, -lagi Ayo. mereka berjuang bahkan Ayo. kali ini Ayo. perang antar gorong-gorong geng gorong Ayo. kanan Ayo. dan Ayo. geng Ayo. gorong kiri Ayo. kali ini bakal melakukan fight ada juga ternyata dari btron yang mereka kejar-kejar tim secret ini dua tim yang lagi kejar-kejaran poin dengan hanya terpaut 25 total poin iya 25 total poin dan pastinya poin antara mereka berdua ini adalah poin yang hidup dimana tim btr harus mengejar ketertinggalan dan tim secret harus menahan kalau misalnya mereka semua ingin menjadi juara hanya akan ada satu juara di sini di TI ampius yang keempat dan lagi-lagi hanya menyisakan 10 tim saja kali ini tapi dia lagi tidak baik saja digangguin oleh Pasta oh no bigatron posisinya benar-benar kepres bahkan kali ini hanya menyisakan last man standing mereka Zuksi yang menjadi palang pintu terakhir untuk Red aliens kali ini 9 tim tersisa gede g Si UPM gacha ya, gede, gede, gede, guys, keren, keren, Yes, dan kalau kita lihat pergerakan dari tim lain, dari de Sivir sudah mulai menuju ke arah checkpoint mereka berikutnya, dari MS Konburi mereka bakal kerepotan karena tiba-tiba Secret mereplace tempat mereka dan dari MS Konburi mereka berpindah berjuang ke arah Tom Horn dari para pemburu masih berusaha. Iya, cut Yes malah berempatan Jim. damage demacia berjuang 2 pemain satu pemain tunggal sehingga ini bakal dibalut set ambush untuk ke arah MS Konburi dari jumper bakal ngesplitkan kiri-kanan. Yes, di kiri. Ah, di kiri. Ah, di kiri. Ah, di kiri. Ah, di mampus wow. ke LFNL. Ayo Evos, please Evos, please <tuk> Evos Anjing zonanya I'm cok man. Ayo dong Evos dong, ayo dong <tuk> Zuxi pun menjadi the last <tuk> man standing dari tim Bigatron Red Alien kali ini masih bertahan Oh Red Stey, tim Sikretnya juara ya guys ya Untuk Bigatron, untuk Evos Kali ini mengejar poin-poin ketertinggalan mereka Ada True The Smoke juga tadi Berupaya mendapatkan satu Namun masih belum bisa dilaporkan berapa korban berikutnya Tapi Dark menembak karena eksis Tidak dibiarkan lewat begitu aja Oh True The Smoke mendapatkan semua korban elimination Terpikas kembali Waduh, gila! Oh dibakar terus. Waduh, antik. Oh right so terus. Uh, yeah. wow, yang sangat on point. On point, point banget kali ini. Sementara itu Lamborghini sebagai The Last Man dari tim Tintus Tavire juga malu melontarkan peluru-peluru panas dia ke arah tim Infinity yang sudah mulai eksplor keberadaannya sementara itu. Dari tim Axis yang melakukan pergerakan yakni adu terus. di represi anjing. Yas GGFos. Telah juga, tapi DX juga langsung saja di Lantakan keberadaannya kali ini. Betul. Jadi berarti ya fix guys ya. tim tersisa. Vampire rivals, secret dan juga mobil yang lebih efektif lagi dan tidak membahayakan tentunya karena sudah diledakan oleh pemain dari Vampire. Udah GG banget lah pokoknya guys. sudah mulai memancing dari arah sebelah kanan dan ada sudah mulai dimasak. Yang paling betik kemarin seliganya tuh Namun tenaganya terlalu berlebih Dilempar ke bagian luar dari broken wallnya Dan tuh stop Sekali ini pun dipulangkan karena lo di mana pik tipis Dari Ipul begitu Efektif Efektif banget kali ini Bisa mendapatkan pundi-pundi elimination point selanjutnya Sementara itu kita akan melihat keberadaan dari tim secret tadi Tapi ada peperangan juga yang sudah mulai pecah Antara tim Axis dan juga Infinity kali ini Granat demi granat pun juga sudah bisa memberikan damage yang cukup signifikan pikkan ke arah kedua 12 lihat tapi nampaknya satu udah bisa satu nok dan juga langsung aja alami oleh Infinity ada gak tadi yang lewat guys. begitu saja selebar banget kayaknya pergerakannya tadi tapi kali ini masih GD bisa mengendiri dia ya kak tapi kayaknya nyawa dia lagi diambang-ambang ya batas banget e. karena dilihat e. kalau, e. kalau dicariin dari, dari di tim e. Axis juga baru sekali kali ini deh ini sudah berulang kali lobi empat tim tersisa termasuk Bigiron dan juga tim Secret tapi apakah Bigiron mati mati tuh David balapan tim Secret kali ini kok bisa gini cok toplinya veter ah, aja ayo, MTS co aduh ini tesi ken anjing bagus harusnya banget benar-benar fokus ke arah depan dan juga ke arah kiri. Enggak ada, udah kanan ne, kanan itu depan <isa> persis. <Kepasa>. Ada rumah <kiranya> ada orang udah <saat> grup banyak, kan? <coughs> bener bener banyak, banget tuh. Iya, iya, iya, iya, iya, Aduh aduh aduh juara aduh guys, aduh aduh aw sama Fredo di saja dengan dan nah, juga tim secret temen ini ada battle 3 lawan, 3 lawan 4. Oh, ya 4. 4 4 ini udah digerbek aja habis-habisan oleh tim secret yang mereka eh, pd eh. banget eh. ini udah kayak oke okay, kemenangan gila di depan mata kita gila. seperti gila gila, gila tesnya udah kelihatan di permainan mereka satu persatu player dan jemput gak mereka mainnya juga lebih tenang min karena kan udah dapat slot cok sudah dimiliki oleh yeah, for rival walaupun di sana ada satu penggawa dari mereka dalam keadaan knockdown di belakang man, betul selamatkan tapi ada threat yang terjadi ini bakal membuat ada reset formation terbeda dulu sebelum mereka komit dalam melakukan walau si PMGC amin al yang al ya Allah terus sulit banget ada tapi ternyata rit ada di arah ruangan yang lain yang dilempar semua dalam dari ruangan tersebut Gila, duduk-duduk, cilik galak, bacok, malah anjing, TSC nol, gila ya, gila. kangen, kangen, kangen, kangen, kangen, kangen, kangen, kangen, kangen, ya Naik naik naik naik lolos, lolos, lolos. Wow. kayaknya. Tim Secret aku sekali lagi coverlation tim secret yang berhasil g -g. mendapatkan GG